Selamat pagi Ini adalah update hari keempat di kebun Tiang di luar ni dah siap Pasang dah Untuk guna letak pagar saja. Dan tiang farmhouse pun sudah siap Untuk siapkan house ni Akan tunggu Joe lah Siapkan Jadi tugas Student practical hari ni adalah Memasang weed man. jadi untuk pasal weed ni tanah perlu rata lah tak perlu betul-betul rata tapi nak pastikan kaki tak tersangkut di mana-mana bila berjalan atas weed man. jadi weed di sini sedang tengok-tengok tanah mana yang perlu dicangkulkan pastikan pastikan jalan berjalan atas weed man, nanti selamat lah dan Haziq dan Daud sebelah buat kerja memasang wigmat kita lihatlah macam mana ya, nanti ya,